Berapa kekayaan Raffi Aman? Artis satu ini pantas diberi gelar Sultan, karena kekayaannya yang melebihi artis tanah air lainnya. Lalu, seberapa kaya Kak Raffi Aman, si Sultan Andara? Dikutip dari digital network, Raffi Aman memiliki jumlah kekayaan sebesar 2 juta US dollar hingga 3 juta US dollar. Apabila dirupiahkan, kekayaannya sebesar 28 miliar sampai dengan 50 miliar di tahun 2022. Lantas, apa saja kumber kekayaan Raffi Nagita? Berikut pembahasan selengkapnya. Wajah Raffi Ahmad sudah hampir setiap harinya tampil di beragam acara di berbagai stasiun televisi. Bahkan, Sultan Andara selalu tampil lebih dari satu acara di televisi. Hal inilah yang membuat namanya dan karir Raffi Ahmad semakin melejit. Channel YouTube Run Entertainment yang didirikan Raffi Ahmad pada 15 Desember sudah berhasil mengumpulkan 25 juta subscriber, dan total jumlah tonton lebih dari 5 miliar kali. Dengan jumlah tayangan sebesar ini, tentu Sultan Andara ini memperoleh pendapatan yang sangat fantastis melalui AdSense, belum lagi dengan sponsor dan merek perusahaan tertentu. Raffi Ahmad tidak hanya fokus pada channel YouTube-nya, namun ia juga memiliki beberapa bisnis di bawah naungan RAN Entertainment. Salah satunya adalah RAN Animation Studio, yang memproduksi serial animasi pertama yang berjudul CAA. Selain itu, Raffi Ahmad juga memiliki perusahaan rekaman musik bernama RAN Music, yang dulunya hanya diunggah ke Youtube, namun sekarang telah memiliki label rekaman sendiri. RAN Entertainment juga memiliki channel Youtube bernama Power Ranger, ia menampilkan kegiatan keseharian dan karir kru di RUN Entertainment Selain itu, Raffi Ahmad juga memiliki klub bola dan tim bola basket bernama RUN Cilegon dan Ran SPICK BASKETBALL serta mengakuisisi platform game untuk RUN eSport Selain itu, Raffi Ahmad juga memiliki RUN ZOO sebuah kebun binatang dengan proyek taman bermain di pantai Indah Kapuk, Peak 2 yang masih dalam tahap perencanaan. Ran Beauty juga merupakan salah satu bisnis di bidang kecantikan dan perawatan tubuh yang dikelola oleh dangita Salavina. Dan yang terakhir, Raffi Ahmad memiliki Marawa Big Club, yang terletak di kawasan pantai air manis padang. Raffi Ahmad juga sering dipercaya menjadi brand ambassador oleh sejumlah perusahaan atau merek terkenal seperti Alfamart, Erigo, Cipad Express, dan banyak lainnya. Semakin besar perusahaan tersebut, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh oleh Raffi Ahmad sebagai seorang brand ambassador. Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, juga memperoleh penghasilan dari akun Instagram mereka, yaitu RaffiNagita1717 yang digunakan untuk bekerjasama dengan brand lain melalui endorsement. Sebagai selebgram dan influencer, akun Instagram mereka sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan untuk menjalin kerjasama di bidang endorsement. Meskipun sulit untuk menentukan secara pasti penghasilan endorsement yang diperoleh oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, karena penjanjian yang berbeda-beda untuk setiap client dan proyek, namun berdasarkan data dari Nov Influencer per 9 Januari 2023, akun Instagram @rafi_nagita1717 diperkirakan dapat menghasilkan antara 4.000 US dollar sampai dengan 13.000 US dollar $13, untuk satu unggahan endorsement. Kekayaan Rafi Ahmad yang mencapai miliaran rupiah tentu tidak lepas dari usaha dan kerja keras yang dilakukan olehnya selama ini. Semoga kita semua bisa mencapai kekayaan seperti Raffi Ahmad dengan usaha yang akan terus kita lakukan